di sini ada kabar yang lagi viral juga nih Pak Sahabat ya Ada pemberitaan soal Leslie dan Rizki Bilar Yang masuk ke dalam acara televisi Pak Sahabat ya Tak lain tentunya dari Trans 7 Yang menginfokan kabar Leslie dan Rizki Bilar Orang kaya mah bebas gaya Jelang lamaran Lesi Kejora dan Rizky Bilar Berburu cincin berlian oh ini tentunya lagi diperbincangkan Persahabat ya oleh para fans Tentunya postingan tersebut diunggah oleh Akun Instagram galeri underscore Ada sebuah kalimatnya kepsi yang dituliskan Trans 7 kalau bikin judul mah udah gak heran lagi Emang suka bener Idola kita mah kentang super premium Weka Alhamdulillah semoga di luar ke kita Amin Luar biasa bang persahabat ya Tak aneh lagi Tentunya kita harus selalu kompak saja mendukung dan tentunya mensupport buat hubungan Lesti dan Rizky Pilar. Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IG-nya Kak Nova ya. Tentunya kita lihat aja. Kak Nova memposting sebuah postingan uh, ketika video call bareng saudara-saudaranya persahabat ya. Inilah ketiga kakak dari Rizky Pilar yang tentunya sedang di karantina bersahabat ya, Aduh, Kak Nova sama Kak Lani Amanda Yang tentunya bersahabat ya Sedang di karantina Mudah-mudahan saja tentunya Kita akan dikasih kejutan spesial Bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya bersahabat kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru soal Rizky Bilar Bersahabat kita lihat Tentunya Bang Bilar lagi menandatangani proyek terbarunya persahabat ya semoga berkah selalu, tentunya lancar sampai hari-hari ha, persahabat ya postingan ini telah diri post oleh akun Chris Sebastian persahabat ya doakan yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh abang Bilar tentunya kita selalu dukung dan mendoakan serta mensupport tentunya buat idola kesayangan kita. Alhamdulillah persahabat ya ini adalah berkah. Calon pengantin nih persahabat ya Mudah-mudahan selalu banyak rezeki Yang didapatkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Dalam postingan tersebut juga Tentunya banyak sekali komentar dan banyak sekali respon Dari para fans Salah satunya ada komentar dari akun Luka Skor bantin, mengatakan Makin mau nikah rezekinya makin Lancar tuh persahabat ya Amin Doa terbaik tentunya kita selalu panjatkan Memberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar dan mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin selanjutnya bersahabat ya tetap patengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini adalah informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.